Wih, lihat nih teman-teman Wah, banyak kekicat pelangi teman-teman Wow, mantul teman-teman Lihat ini Wih, warna-warni ya Wow, mantul sekali Wah, kita coba ambil satu persatu ya teman-teman Wih, mantap Kita mulai dari yang ini dulu teman-teman Wih, wow Wih, ternyata di dalamnya ada binatangnya teman-teman Wih, apa nih? Wih, wow, ada ikannya, teman-teman Wih, ikannya warna oren Wah, mantap sekali Kita kumpulkan, ya Kita kumpulkan di sini Wow Wih, kita ambil lagi, teman-teman Wah, seru banget ini Wih, kita ambil lagi yang warna biru ini Wow Wih Wow, ternyata ada Wah, wow, ada kuda laut teman-teman, lihat ini wow, mantul sekali wih, kita kumpulkan wadidaw mantap wih wah, kita lanjut lagi teman-teman wih, kita ambil yang ini wih, wow ada ikan lumba-lumbanya teman-teman, lihat nih wih, kita ambil dulu ya wih, ini nih, wow Wow, ada ikan lumba-lumba teman-teman, warna biru. Wah, wow, mantul sekali ya. Langsung kita kumpulkan. Wah, wow, mantul sekali. Kita ambil lagi ya. Yang ini. Wow, ada apa nih? Dalamnya nih. Wow. Wih. Wow, ada ikan. Terbang, warna oren, wow, mantul, wih kita kumpulkan ya di sini ya, Wi mantul sekali. Lanjut kita ambil lagi yang ini, wadidaw wih ada ikannya teman-teman, lihat nih, wih. wow ada ikan warna hijau sama warna kuning teman-teman. Wih, mantul sekali teman-teman. Kita kumpulkan ya. Wih, mantap. Wih, dapat banyak teman-teman. Kita ambil lagi ya yang ini. Wih, wajibnya. Wow, wih, dapat ikan gepeng teman-teman. Warnanya kuning sama biru. Wih, mantul sekali teman-teman. Wih, kita kumpulkan ya. Sini ya. Wih, mantul sekali. Mantap. Wih, masih ada banyak lagi nih. Kita ambil satu persatu kita Wih, yang ini dulu. Wadidau. Ini ada guritanya, teman-teman. Wih, guritannya warna oranye. Mantul sekali. Kita kumpulkan di sini, teman-teman. Wih. Langsung aja lagi kita ambil. Ada apa ya? Wadidau. Ternyata ini ada ada ikannya warna biru teman-teman Wah mantul sekali Kita kumpulkan Lanjut lagi ya Kita ambil yang ini teman-teman Wih dididih, dididih, dididih. Ada apa ini Wih kita ambil ya Wah susah sekali teman-teman Wadidaw Wow ada ikan hiunya teman-teman ah ini ikan paus warna pink Wih mantul sekali kita kumpulkan Wih, lanjut lagi teman-teman Wih Wow Ada apa ini wajibnya ada ikan paus warna biru teman-teman lihat ini uh mantul sekali kita kumpulkan aja teman-teman Wah dapat banyak sekali teman-teman Wih, mantul. Kita langsung ambil lagi ini yang ini teman-teman. Wih, didi, didi, didi, didi, Apaan nih? Wadidiao, dapat lagi paus warna biru teman-teman. <guluh> Wih, didi, didi, didi. mantul. Wadidiao. Kita langsung ambil lagi yang ini teman-teman. Wadidiao, ada apanya nih? Wow, ternyata ada gurita warna pink. Wih, mantul sekali! Wow, waduh, masih tinggal dua nih, teman-teman. Kita ambil ya, wadidaw! Wow, ternyata ada lobsternya! Wow, ada lobster warna merah! wah wow, mantul sekali! Langsung kita kumpulkan ya, teman-teman! Wadidaw! -teman. Wow, masih tinggal satu lagi tuh. Wih, what Wow. Wih, ada lagi. Apa nih? Wow, ternyata ada kura-kuranya, teman-teman. Warna kuning dan warna hijau. Wow, mantul sekali. Wih. Udah habis, teman-teman. Wih, kita lihat dulu nih hasil buruan kita, teman-teman. Wih, mantul sekali nih, dapat banyak. Wih. Wow. Wih, mantap!